dan Assalamualaikum bersama saya Safuan dan hari ini kita kembali semula di dalam Minecraft Horror Map kita yang bertajuk Rumah Rumah siapa aku pun tak tahu ini adalah part yang kedua kita dah faham mekanik game ni tanpa bermuasa jom sambung alright kita sambung lagi kita ada apa Come Find Me also Soul Mill okay, aku susun dulu kita probably boleh Craft uh, Potion tapi aku tak ada, tak ada glass ni kan Ya, aku tak ada gelas. Gelas-gelas botol. So aku tak ada gelas botol, so aku tak boleh buat. Sudah jumpa. Okay okey. Aku rasa kita April. Okay, that for sure. Ini kita buka ni. Ini adalah shortcut guys. Yop. Ini shortcut Um. Alright, kita try tengok ada loot apa-apa tak kat sini. Secret loot. Ooh, tengok ni. Tembus ke mana ni? Ush, ini. Semua area baru, jap. Area baru kita kena hati-hati ya. Okay. Okay, boleh pergi atas. Ya Allah banyaknya. Jap, tak ada save file ke kat sini? Oh, so ni top of the tempat tu, okey. Alright, probably ada apa-apa dalam ni. Check, check, check, check. Aku takut aku termiss but, okay. Sampah semua, tak ada apa-apa. Secret room, let's go. Secret room. Unlock the chest, pick, Ya Allah, pick lagi. At least kita dapat ni. Okay, aku kena pergi sini. Oh, ni atap lah, loting, loting. Kau tunggu jap. Ooh, pusing, pusing, pusing. What the heck? Ini progress. Hoi, hey! oh, oh. oh, dia dah datang lah, datang, datang dah. Datang dah. Kelibat tu kau nampak ke tak nampak? Kalau kau nampak, kata nampak alright enchanting table oh yeah, wow adalah furnace ada material untuk buat ammo yang aku tak buat lagi sebab apa dia punya gunpowder aku tak ada gunpowder ni map gila eh no no oh uh, nasib baik aku tak right click situ hilang so dapat rifle bull. upgrade the shotgun nice oh dapat shotgun upgrade betul-betul resident evil ni gunpowder so aku boleh buat peluru nice Oh, mana nak upgrade shogun shogun pun tak pernah dapat aku nak suruh aku upgrade aku benda weh ok semata-mata kita pergi sini sebab upgrade cool alright guys kita kembali semula aku telah relax balik aku cari tadi dekat 10 minit pusing kiri kanan atas bawah depan belakang tak jumpa-jumpa jalan nah, sekarang ni baru jumpa aku tertinggal satu lockpick kat sini Man, kejap ada apa aku boleh tertinggal lockpeak kat sini aku rasa agak dah aku, kepala aku pun jadi lockpeak lah main game ni Tahu tak? finally guys dah lah chest yang aku nak buka ni kan Dal dalam tiga-tiga chest yang aku buka chest ni yang paling penting sekali kau tahu tak nasib baiklah ada lah satu youtuber ni dia main <laughs> ok jadi dia membantu aku lah. ok so let's go finally oh my god I hate this so much weh <laughs> alright can of oil ingat tak tempat kita nak kena isi minyak tu tak perlu masa jom lah sebelum aku penat ni uh, marilah kita jom Probably aku akan buduh diri buduh diri aku akan terjun je ke macam mana terjun ke macam mana okey tak payah jangan terkejut, jangan terkejut. okey kita pergi uh, sini dekat Angela kita pergi tempat isi minyak tu okey jom kita ada can of oil Dia tuang minyak ni ooooy ooooy sabar sabar apa yang buka apa yang buka ada tea Ada ada pintu baru buka Alright tak tahu pintu apa Tapi adalah pintu baru buka uh, Bukan pintu ni Bukan pintu tu Ini turun bawah lah balik kan So dia nak suruh aku shortcut turun bawah ke apa ni Oh dah terbuka dah terbuka Okay Jaga-jaga lari-lari ni lari. Ada-ada ikan makan orang kat sini Kita okay, Ah, Aku dah agak dah mesti kat sini terbuka punya Alright Aduh, ah turun sikit tempatnya ada lampu pun. Finally, punyalah lama. Okey, game ni kita kena pay attention okey. Satu area tu kita ambil masa untuk loot, okey. Jangan jadi macam tadi tu. Asy bailah ada pak cik yang tolong. Pak eh. Adalah pak cik mak cik tak tahulah siapa-siapa. Okey, banyak material dan juga gun powder. So kita boleh guna handgun. Aku lupa kita ada handgun eh. Um, ah, yeah, ya cool. Anything secret? Okey, so aku buka ni. What? dia okey dia transfer ke mana ni oh dia naik atas oh ni ya yeah. true ini tempat unggun api ni salah satu daripada unggun api ni mesti ada yep ha finally guys The key is here. Setelah kita tunggu punya lama, finally the key is here. Finally we free. Save! <laughs> save! Ya aku tak nak lari dah. Lagu dah makin rancak, kita save dulu. Dia okay? rancak berdosa. tak tahu betapa strugglenya untuk kau sampai ke tahap ni ok so sekarang lah masanya untuk kita keluar tapi sebelum tu kita check dulu alright check dulu lagu dia rancam dosa pula aduh kuat dulu lagu dia kuat sangat eh? Suaraku so akan slow kan lah Arak-rak korang dengar lah Kita teruskan perjalanan kita Menuju Wah Gaung apa ni Wah cantik tu Tempat ni <laughs> Walaupun horror Eh what? Hah? Tak kena terjun ke Oh Oh, tak boleh. Okay. Um... Nak kena buat apa ni? Aku kena cari button ke? Ada jalan bawah. So, kita kena turun bawah. Oh, oh. Sekejap, kena... Ter kena terjun ke apa ni? Kau biar betul? YOLO! Boom. Uuh, uuh. Weh poison poison poison What the heck poison gila Ya Allah aku ingatkan apa poison rupanya Ya yeah, hai Checkpoint Let's go So aku kena pergi ok Relaik right, right, relaik relaik relaik Ok aku oh, je Poison dia sekejap Boleh mati dia Huh. Rijan Rijan Rijan Tak boleh Rijan lagi Oh aku dah lah tak ada healing kan Aduh aku tak ada gelas masalahnya Jangan mati jangan mati Okay Okay Ah uh. Macam mana nak heal ni Saya mana nak heal Nanti aku mati macam nak heal Yo uh, Healing Mati ni Oh Tak mati Wow Oh oh tak Oh dia bagi nyauh tinggal sikit jo, So kita dah lepas Paya beracun Kita dah sampai ke area Ini Tempat ni rumah ni dan hopefully ada Aku tahu benda merah-merah ni apa Ada save point lah kat sini Tak ada save point Baik Dah tahu aku nak healing kat mana Oh Ada pintu belah sana Open the door with key So kita perlukan kunci lagi So kita kena cari kunci Aku boleh crouch kat sini tak boleh Eh boleh Oh boleh Oh aku boleh crouch Nice There we go We in We in. Tapi aku perlukan save point je sekarang ni. Sekejap. atasnya ada apa? Di atas ni tak ada apa, -apa. Oh, ada lah. Oh, kena change. So, aku kena cari macam... Tempat pemotong. change. Okey. Petal ni aku tak boleh... Tak boleh makan ke? Aku dalam keadaan kritikal ni. Aku ni pun boleh naik juga. Tak boleh. Keadaan kritikal teruk ni. Nyawa betul-betul di ujung tanduk. Mampu aku macam ni. Tapi tak apa. Slow and steady. Apa tu? Air beracun lagi. Oh. There you go. The key. Jumpa dah key. Air beracun. Bola bracoy, aku di satu-satu nyawa eh. Nice one, Sofboy. Ya betul, ya betul. Belakang aku ya Allah Aduh Aku mati macam tu je weh Oke okay, dan Dan Danzo Danzo Tiga lagi peluru Oh, yo yo, yo. Saba. selamat selamat selamat selamat ok please lah kata ada please lah kata ada save point kat sini weh please lah kata ada save point kat sini tolonglah terima kasih game yes <laughs> aduh so aku boleh backtrack ok aku boleh aku boleh ambil semua item-item yang ada dan ni probably akan buka shortcut ok finally Ah, almost there right kita baca dialogue dulu almost there you are almost at the summit if you think you forgot anything in the manner, go get it you might not have a chance to come back later Right. point honor of no return nice one ni jaluan apa ni jaluan labah-labah ni wait a minute wait inilah dua orang kena pergi ke apa wah my head. Aku tak sempat nak loot pun tapi tak apa. Kita bersambung kat Oh, jap jap sambung kat sini pula. Save in progress, please wait. Progression save. Wait a minute. Aku sambung kat sini tanpa ada apa-apa reagent. Baik. Munen resources. Jadi aku kena aku kena cari uh, save point dulu kat sini. Aku tak pernah dapat glass bottle tu. So macam mana aku nak buat potion aku tak pernah dapat pun. Oh, ni save point lagi satu. I guess right? Apa ni Crafting Okay boleh masuk Alright kita tamatkan kat sini Ingatkan tadi nak pergi patah balik loot Sekali <laughs> Sekali aku pergi progress ini. Baik Alright Oi Punya apa tu Okay Chill Eh aku punya checkpoint Finally you are here Don't checkpoint aku Oh ada cahaya guys Kita boleh keluar ikut cahaya Right, I will try to help you The door open You can go now You will find a few item that may interest you Bring them back to me And I will give you something else By the way, my name is Jonas Good luck Alright, so kita pun macam Kita kena percaya ke? Chapter 2, baguslah. Memang, memang aku nak, memang nak end lah. Aku dah record dekat 2 jam lah guys Okay, so aku tak tahulah video Di panjang mana, so baik aku save And then aku end Alright dah. So itulah dia. Kita punya Minecraft Home. Kita dah masuk chapter 2. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Kalau korang suka dengan video ni macam biasalah. Korang tahu nak buat apa korang like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Comment di bawah. Lagi banyak like. Lagi cepat kita keluarkan video ni. Tapi kalau tak. Tak ramai orang suka kita tak sambung lah. So terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan bye-bye.